Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, okay, aku ngambil tiga definisi. Yang pertama dari Collins Dictionary, yang ketiga dari Oxford, yang kedua dari Berita Urutannya ketukar, apa-apa ya. Nah, yang di sini aku bisa bilang kalau Collins Dictionary ngasih tahu. Persistent adalah you continue to do something even though it is difficult or other people are against it. Oke, okay. dari Oxford Dictionary, firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Oke, okay. Britannica Dictionary artinya the qua eh ya menganggap persistence atau bilang persistence adalah the quality that allows someone to continue doing something or trying to do something. Even though it is difficult or opposed by other people. Jadi intinya persisten. <laughs> Kalau ngambil lagu ya, yang aku bisa simpulkan adalah gear, raming, gear, tabrak sampai selesai. Gitu. Jadi Bodoh amat, gir, raminggir, tabrak, ini sampai selesai. Sampai selesai yang perlu diselesaikan. Gitu. Jadi, mau nggak mau, situasinya mau sesulit apapun, mau segimana menyebalkannya, mau segimanapun banyak orang yang ngebantah, yang ngelarang yang... Pokoknya stop doing that gitu ya. Itu sama orang yang persistensnya tinggi itu ini lagunya keren sih. gear, raming, gear tabrak gitu. Jadi dia mau nggak mau terus-menerus ngerjain hal yang uh gitu loh. Push terus to the limit sampai akhirnya dia selesai gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa ambil kesimpulan dari persistence. Ini adalah next level of motivation. Gitu. Bukan next level sih tapi lebih kayak. Ya mungkin bisa dibilang next level or gimana ya. Coba kamu simpulin sendiri dan tulis di kolom komentar. Karena gini. Ngobrolin motivation ini adalah energi yang dorong kamu. Dorong kamu buat selesaikan aktivitas tertentu. Yang one day, energi ini habis. Habis dan kamu nggak ada motivasi. Or nggak terdorong buat kerja. Gitu, that's it. Ketika nggak terdorong untuk kerja, maka ya nggak kerja gitu. Nggak kerja, kamu recharge, recharge motivasi yang pada akhirnya balik lagi nemuin energi yang dorong kamu untuk selesain aktivitas tertentu gitu. Nah, sedangkan persistence mau ada motivasi. atau enggak dia tetap terabas gitu. Terabas sampai selesai. Ini ini bedanya ya. Jadi menurut aku pada akhirnya mungkin motivation ini eh si persistence ini bisa jadi next level of motivation ketika emang motivasi kamu udah sangat menggebu-gebu gitu ya. Udah udah enggak ada Hal yang bisa ngehentiin kamu buat ngerjain aktivitas itu sampai selesai Maka motivationnya transform Transform jadi persistence Yang ada motivasi atau enggak teraba sampai selesai But tetep ya indikatornya adalah selesainya dari definisi kamu gitu Selesainya definisi kamu Tapi poinnya sama gitu Persistence ini intinya nggir, rami raminggir, tabrak Kalau misalnya belum selesai, mau nggak mau harus sampai selesai dulu Udah gitu, udah berhenti, selesai sampai situ But kalau misalnya dibalik itu masih ada tujuan lain ya lanjut lagi, terabas lagi gitu Jadi itu guys, definisi persistence Oke, okay? coba apa yang kamu pelajari dan tulisin di komentar